Jika kita manusia Jika kita manusia Maka hiruplah hawa dengan lega. Jika kita manusia maka berkorbanlah kita kepada mereka jika kita manusia maka setarakanlah tanpa keserakahan jika kita manusia maka bersaudaralah kita kepada mereka manusia-manusia memanusiakan manusia menyebar udara berkorban untuk sesama manusia-manusia memanusiakan manusia setara bersaudara tanpa keserakahan